Hai property people balik lagi sama aku di acara lihat properti kali ini aku ada di salah satu telaga di kawasan Telaga Kahuripan. Kali ini aku ada di salah satu telaga di kawasan Telaga Kahuripan Nah luas dari Telaga Kahuripan itu sendiri sekitar 750 hektar, Lumayan cukup besar dan juga aku mau kasih tahu ke kalian Kalau Telaga Kahuripan itu adalah sebuah township yang sangat besar Yang terintegrasi dengan berbagai tol untuk menjadi akses di hunian ini Kali ini aku menghadirkan salah satu narasumber yang sangat keren dan juga oke banget yang ada di Telaga Kahuripan yaitu Bro Aldo Halo. Hai eh, apa abad. kabar ya? Baik, baik, baik Baik ya, sehat selalu yes. makin ganteng amin. Amin, amin, amin, amin Nah aku mau tanya-tanya hmm. nih ya Pak gimana untuk perkembangan dari si Telaga Kahuripan ini buat kedepannya oh, Oke okay. Jadi sekilas saya infokan untuk teleka huripan itu betul ya seperti Ibu Cece bilang ya Jadi memang kita ini township yang sekitar kurang lebih 750 hektare Lumayan besar ini. ya Pak betul. ya? Atau besar banget ini buat besar di Besar banget, untuk kawasan di selatan Jakarta memang kita bisa dibilang kita yang paling besar Bu uh, Keren ya. Nah dari situ otomatis ke depannya future ini kita akan lebih berkembang lagi Karena saat ini kita udah terhubung dengan beberapa akses tol Salah satunya itu yaitu cuma depan gerbang kita, Bu. Oh, dari dari akses gerbang itu yes, langsung ke tol, langsung oh, keren tol. banget. Jadi, Jadi hum, betul. Jadi kalau, kalau yang tinggal nanti bakal lebih mudah akses buat betul. ke Jakarta atau yes. keluar Jakarta ah, ya karena kan banyak juga di sini pada uh, yang tinggal di sini adalah Kerjanya di Jakarta, oh, karena okay. secara akses, apalagi nanti kalau sudah jadi, itu lebih dekat sibuk ke Jakarta. Dan aku lihat di belakang, kayaknya aku dari pertama pintu masuk tadi, aku uh. lihat berbagai uh, telaga di sini lumayan banyak, ya Pak. Betul, betul, betul. Keren ya, Tem ada yes. berapa sih telaga di kalau daerah untuk, sini? Uh... Telaga ataupun e, danau di kita itu kurang lebih ada 9 danau. Banyak, dan itu bang, bang, bang, bang, bang, bukan, bukan danau buatan ya bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, danau bang, bang, bang, ini yang merupakan yang terbesar, yang terbesar. bang, bang, bang, bang, bang, jogging track, pagi-pagi hmm, okay. sama keluarga. Ini gini. fasilitas untuk di dalam hunian ya. Yes betul. Kalau boleh tahu hmm. klaster apa aja sih yang akan hadir di Telaga Kahuripan ini nanti? Oke. Okay. Nah untuk klaster saya infokan kepada Property People ya. Ya yeah, Property, Property People. People ya. Ini saya infokan untuk Telaga Kahuripan. Saat ini kita uh, kembangkan atau kita baru launching satu klaster. Oke. Okay. Itu klaster yang paling premium di Telaga Kahuripan karena posisinya itu betul-betul di jalan utama kita bu. Oke. Uh, pan samasta kita kasih nama Uh, kelasnya itu adalah Aluna Aluna ya, ya Bukan Alu Aluna Sagita Gutawa Nah <laughs> bukan. Untuk Aluna sendiri itu kita uh, Di lahan 26 hektar. Oh cukup luas ya Apa yes, itu kayaknya luas, luas banget Luas banget 26 hektar ini uh -uh. Kita akan bangun kurang lebih sekitar 1134 unit Dibagi tiga sub lagi ba Mahal ya Kayaknya mahal ini area ya <laughs> Mahal sehingga Tapi kita masih worth it bu Oh worth it di kantor yes, Aku pikir mahal Karena kalau lihat dari lahannya hmm yang luas, aku uh, pikir ini akan menjadi township yang mahal. Ternyata aman oh, di kantong ya pak. Aman, jadi untuk harga kita masih reasonable karena untuk uh, yang kita kasih pun memang benar-benar yang premium. Untuk kawasan 26 hektar Aluna ini nanti kita bagi lagi ketiga subcluster. Hmm. Ada Aluna SCAR Aluna Tera sama Aluna Tirta Jadi satu klaster itu bisa memecah jadi klaster-klaster lain lagi yes, ya Pak Iya betul, yang dan banget. satu lagi Bu Kalau untuk klaster Aluna ini Karena seperti saya tadi bilang ini benar-benar klaster yang premium mm -hmm. Otomatis dari dalam segi kayak uh, instalasi listrik, air, ataupun internet Kita semua udah underground Wow, keren ya, ya. Satu kawasan atau klaster bisa dibilang mewah kan seragam Bu ya Nah makanya untuk Aluna juga kita kanopi Untuk yang kaca itu kita udah free Uh, berarti Gimana? banyak juga uh, free yang ada di klaster ya, itu nanti betul. Ya. dan Kerasa, juga rumahnya hmm. apa udah smart home system gitu udah pasti modern yang yes, pastinya betul. aduh jadi walaupun misalkan tagline kita kan Telaga Kahuripan kembali ke alam Indonesia yes. karena memang bisa kita lihat malah kita bisa rasakan bu ya, ya bener. di danau ini banyak yang hijau jadi seger sekali ya. ke alam Indonesia. Jadi ini hunian impian modern. ya pak ya yes, hunian impian modern. karena kita tetap menjadi manusiawi yang modern ah, dan juga di lingkungan yang sangat asri yes. gitu ya. Kalau saya iya benar hidupnya balance. Betul. kita capek kerja pulang ke rumah lihat hijau-hijau lihat danau. Iya benar. I'm you Nah bro Aldo, aku kan masih bener-bener excited ya sama si talaga kahuripan hmm. ini yang bener-bener asri. Aku pengen tahu nih, integrated yang ada di Township ini tuh apa saja nantinya. Nah, oke. Okay. Jadi seperti yang tadi kita bahas ya, jadi untuk uh, talaga kahuripan ini kan adalah Township yang terluas se-selatan Jakarta. Keren ya. Ya, 50 hektare. Nah, otomatis pembangunannya itu kita ngeliat udah, udah di, kita siapkan, Bu. Iya. Yeah. Salah satunya apa? untuk landscape-nya sendiri kita sudah gandeng dari Urban Plus. Uh, nah, Urban uh. udah tahu dong siapa sih yang enggak tahu sama Urban Plus ya. Urban Plus adalah pemenang dari sayembara untuk ibu kota baru. Wah, jadi desain master plan-nya aja nggak yes, main-main loh. Main. Sama Property satu lagi people. untuk mungkin kalau kakek uh, untuk unit rumahnya sendiri kita pakai arsiteknya pun nggak main-main. Kita pakai Hadi Vincent Wow, itu terkenal banget yes, loh karena benar-benar <laughs> kita developer ini Telaga Kahuripan Kita concern untuk Telaga Kahuripan ini bisa berkembang lagi Makanya untuk yang uh, Aluna ini Kita pikirkan bener-bener matang yeah. Dari segi landscape Juga dari segi untuk arsiteknya Kita berikan yang terbaik Jadi unitnya itu bener-bener dikemas Betul. secara Maksimal ya, ya Dari desain masternya lagi, Bu. Jadi untuk yang kedepannya Kita juga sudah ada beberapa meeting lah Dengan pihak-pihak rumah sakit Oh atau akan ada mau juga di yes, Telaga Kahuripan. Betul. Jadi nggak ya, kita... perlu lagi uh, menghabiskan waktu di kota Jakarta. Betul. Cukup di Telaga Kahuripan, one stop living yang ada yes, di sini. Ya, Jadi sekalian kita balance lah. Yeah. Life balance ya. Jadi dalam kita sibuk, terus kita ke rumah. Tapi dengan adanya fasilis, fasilitas yang di Telaga Kahuripan, otomatis kita benar-benar bisa hidup nyaman, hidup balance juga di Telaga Kahuripan. Berarti nanti akan ada apa aja, Pak? Hmm. Uh, uh, fasilitas premium lainnya. Iya. Yeah. Selain hotel, kita rumah sakit, kemudian ada mall Kalau untuk sekolah, sampai sekarang kan sekolah udah ada lah Semua orang pasti tahu untuk sekolah yang ada di Telaga Huripan Kita ada Madania sama oh Dan Marsudidini ini bukan main-main ya Marsudidini yeah. sama Madania ini adalah sekolah yang lumayan luas, Bu lahannya besar tuh siswanya pun bukan hanya dari Bogor aja dari luar kota pun yeah, juga ke sini ya Ucnerano oh, ada loh. dari luar kota benar-benar luar kota makanya sekolah Marsudin ini dan Madania mereka sediakan buat boarding school-nya juga township impian ini ya, kayaknya Pak ya di masa tapi satu depan. lagi Bu yang paling penting itu De, yang spesial dari tadi, tadi bilang tuh depan gerbang kita itu beneran -bener langsung akses, akses tol oh, ya. ya jadi kalau misalkan kita dari Jakarta Selatan ibu bisa langsung masuk ke Cilandak ya. nanti keluar uh, lurus ke arah Brigi Sawangan nanti keluar langsung. itu di Bojonggede uh -huh. itu langsung di depan gerbang pelaka huripan ya, aksesnya enak banget Itu ya yang pertama itu Buk, bukan itu aja, oh, Buk. belum aja. satu lagi Apa? kalau misalnya kita dari Jagorawi Betul? itu kita ada akses dari tol sentul selatan dari Bogor bisa langsung ke sini. Yes, Ih, dari Jaguar Untuk saat ini kan baru sampai turun itu dari kayu manis. Nanti kita akan nyambung lagi ke belakang sampai ke Serpong dan Balaraja. Kebayangkan tinggal di kawasan mewah, nuansa alamnya terasa, betul. tapi aksesnya kemana-mana kita enak. Iya benar. Aku tadi juga udah lihat dari unitnya hmm. itu sendiri, bener-bener yes. mengedepankan konsep resort ya. Betul. Berasa banget, betul, aku betul. ngerasa betul. banget, uh, seperti lagi healing di Bali ya <laughs> Kak. Jadi kalau tinggal di sini healing everyday. <laughs> ya. everyday <laughs> itu, itu. Ya, healing day pokoknya ya oppo. Happy pokoknya yes. tinggal mm. di uh, Telaga Kahuripan yeah. ini dengan integrated yang aksesnya lumayan banyak mm. dan juga banyak fasilitas premium. Pokoknya jangan lupa datang ke Telaga Kahuripan. Yeah. Siap. Nanti bisa dibantu dengan marketing tim Room A21, dan yeah. jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Room A21 Property Channel. Kalian bisa mendapatkan informasi terupdate untuk seputar properti di Jabodetabek. Salam properti! Salam properti!